Halo semuanya, eh nabrak, nggak apa-apa ya. Karena ini emang gede banget. Oh ya ketemu lagi, dan kali ini aku mau nyobain biskuit dari Roma. Ini ngomong-ngomong gede banget ya, sampai nabrak-nabrak kayak gitu. Mungkin uh, aku tinggiin lagi kameranya, biar dia nggak nabrak-nabrak gitu. Coba tinggiin. Oke segini mungkin kencangkan dulu Hah, mohon maaf ya ini agak lama ini tanamannya di pinggirin segini mungkin kayak gini iya ini di sini kayak gini oke okay. ini biskuit dari Roma Roma sandwich coklat atau coklat bonbon apa itu coklat bonbon bonbon oke okay. dia dibalut dengan warna coklat yang mendominasi seperti itu, kemudian ada gambar uh, isinya seperti ini. Dia ada dua buah, kemudian ada coklatnya yang begitu tebal seperti itu. Tapi biasanya sih isinya nggak setebal gambarnya ya. Kalau sesuai ini pasti bakalan keren banget, bakalan enak banget mungkin ya. Ini ada gambar gandum sama coklat yang di kostrok di gitu, jadinya seperti ini. Ini dari Roma. Tanggal kadaluarsa dari bagian depan sini jadi kelihatan banget e, logo Romanya mencolok juga jadi kalian pasti nggak akan keliru dengan logo yang lain. Kemudian di sini tertulis sandwich coklat atau coklat bonbon. Label halal di bagian bawah kiri dan ini adalah biskuit sandwich dengan krim coklat. Oke desainnya lumayan simple tapi ya berkelas juga karena di sini ada warna seperti gold gitu ya warna emas. Bagian belakang bawahnya disini sini sama bagian atasnya. Bagian belakangnya itu ada komposisi tentunya di sini tepung terigu 46,28% dan lain-lain. <tuh> Oke, okay, kemudian di sini dia seperti bagian depan desainnya sama aja dan informasi legisi di sini dan satu lagi produk dari mayor oke okay. seperti itu aja sih desainnya menurut ini cukup cukup bagus dia mencerminkan isinya lah kalau isinya itu coklat ya maksudnya rasa coklat open here di sini, tapi iyalah kita buka aja disini nggak apa-apa. sebenarnya sih ada gunting di samping tapi Males aja, jadi kita bukanya seperti ini, agak kasar ya. Dan ini dia isinya, ya patah, dan ini malah patah, ya. Wisma, enggak apa-apa. Tentu aja, aku sudah cuci tangan terlebih dahulu, jadi aman ya, bersih. Dan kalau kalian sebelum makan juga cuci tangan terlebih dahulu. Ini krimnya kayak gini, kalau digabung set seperti ini. Krimnya sih ini lumayan banyak ya dibandingkan dengan produk lain sejenis ini menurut aku sih lumayan banyak. Oke, kemudian di sini ada gula pasirnya juga taburan gula pasirnya ada biskuitnya itu tertulis Roma bagus, bentuknya juga cantik sih kan aromanya coklatnya lumayan kerasa. Oke kita cobain kutan kiri ya, dan kanan dong. Hmm. Hmm. ini bagus nih kameranya. Duh, kamera Oke, ini rasanya ada pahit-pahitnya yang lumayan banyak jadi buat kalian yang belum pernah coba ini aku kasih tahu, ini rasanya ada pahit-pahitnya sekitar 30% gitu jadi dia lumayan banyak pahitnya ya kemudian ada manisnya dan rasa coklat tentu aja aku nggak tahu ini rasanya anggap pahit-pahitnya dari apa tapi aku walaupun sedikit ini buat aku pribadi kurang begitu suka sih jadi ya Kayak gitu aromanya sih lumayan coklat banget ya, walaupun dia emang ada sedikit aroma agak gosong gitu dan rasanya ada sedikit pahitnya, ya gitulah. Jadi aku pribadi ini kurang suka. Desainnya lumayan oke. Okay. Jadi ya udahlah. Terima kasih banyak buat kalian semua yang menonton video ini sampai sekarang. Jangan lupa.